maka jangan kamu sama sekali hei manusia anak situ jangan kamu syirik jangan kamu sekutu jangan kamu duk sembuh sama-sama makhluk kamu Mung, makhluk juga makhluk maknanya benar yang dibuat sebab apa manusia duk sembuh benar yang dibuat suka dengan dia juga anak no, ayat ni maksudnya anak situ suruh tengok suruh perhati lepas tu Bila orang dia, dia perhati kejadian yang Allah Ta'ala buat ni, dia akan timurnya ime. Akan menambuhnya ime. Oh, tu hai buat benda ni. Belong pada kita ada tak tahu apa puluh ribu juta tahun. Wallahu'alam, tak ada siapa boleh raya. Sebab tu Allah <coughs> dia tanya, Al-Ata'ala al insan Hainun minad-dahri lam yakun syai'an madhkura, Ni ayat ni ayat soalan yang selalunya kita baca pagi hari Jumaat. Hal ataa al-insan hinun? Adakah siapa kepada manusia satu ketika? Minad dahri. Iaitu nya masa yang Allah Taala buat pada zaman dahulu ketika tak ada pun sekarang ni. Lam yakun shay'am madkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا كيف يبلئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف, كيف بدأ الخلق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 Wailaihi tuqlaboon Wama antum bimu'ajizina fil ardi wala fis Wama lakum min duunillahi min waliin wala nasir Ayat 19 20 dua surah al ankabut alhamdulillah masih lagi kita duk berbincara hubung dengan kisah nabi ibrahim yang menyebut kepada kaum dia hubung dengan keesaan allah taala maknanya allah hanya satu dan suruh beribadat Bertakwa kepada allah jika kamu maknanya hai hey, kaumku Berdusto, tak terima ajaran yang aku sapa kepada kamu Ingatlah bahawa Umat-umat ataupun kaum-kaum sebelum daripada kamu Begitulah juga Berdusto, tak terima ajaran Nabi-Nabi pada zaman dahulu Mari ayat ni Ayat yang ke-19 ni Ayat dan seterusnya lepas pada ni Iaitunya Allah Ta'ala cerita supaya manusia pakak-pakak mikir hubung dengan kejadian yang Allah Taala buat lepas tu suruh orang berjalan di atas muka bumi kita tengok kesel-kesel yang dibuat oleh kaum pada zaman dahulu bagaimana ke keadaan mereka yang Allah Taala peracu, waktu orang balau ada setengah-setengah tempat setengah-setengah kesel tu masih lagi dok ada siapakah ke hari ni cuba kita perhati Allah Katanya Tidakkah mereka melihat dan memikirkan Bagaimana Allah menjadikan makhluk-makhluk pada mulanya Tiada, tiada orang yang tak tahu katanya Allah tak ada buat macam mana Tapi bila tengok kesayar daripada <coughs> Kesayar daripada yang Allah tak ada buat Langit, bintang, matahari, bola, bukit Semua ni Menunjukkan bahawa Inilah kebesaran, kekuasaan yang ada pada Allah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 bila orang dia perhati kejadian yang Allah Ta'ala buat ni dia akan timurnya ime akan menambuhnya ime oh tu buat benda ni belong pada kita ada ada 40 ribu juta tahun tak ada siapa boleh raya sebab tu Allah dia tanya hal ataa ala linsan heinun minaddahri lam yakun syai'an madhkura ini ayat-ayat ni ayat soalan yang selalunya kita baca pagi, hari Jumaat. <Sangat> Hal ata'alal insan hinum, adakah sapa kepada manusia satu ketika? Minad dahri. Iaitunya, masa yang Allah Ta'ala buat pada zaman dahulu, ketika tak ada apa sekarang ni. <Sangat> Lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada sewaktu pun yang disebut. Maknanya, langit, bumi, bintang, matahari, bulan, dunia kau semua tak ada sekarang abuk. Apa sang Manusia duduk mana? Hang tu hah, to hear dia cuan, nak ujadi manusia pakat-pakat mikir. Kalau kecek pasal mum aku, mung nak kufur dengan aku, mung cuba mikir ketika langit semua tak ada sekarang abuk. Dunia, syurga ni aku tak ada apa sekarang. Mum duduk mana? Mereka ada lagi Mereka ada lagi Mereka ada lagi Haa gitu Mereka ada lagi Mereka ada lagi Mereka ada lagi Mereka suka buat dosa Draka kepada aku Hei manusia Masya Allah Ini yang Allah Ta'ala Raya di dalam ayat ni. Kaifa Yubdi'ul Khalq Ada di dalam ayat lain Kaifa Bada'al Khalq Bagaimana Allah memulakan Kejadian dia Suruh Suruh mikir Yang ini tak ada suruh duk cari pasangan kena duk tot sot phisut go tak. Tidak, tidak, tidak. Suruh pikir. Suma yuidu. Bila Allah Taala buat semua segala ni, Allah Taala akan kembalikan yu kepada tak ada pula sikit lagi. Termasuknya manusia. Kemudian ia akan mengembalikan yu hidup semula sesudah mati. Dah manusia ya kena mati kan? Okay? atau klik semula klik arahna klik kepada Allah wa inna ilaihi rajiun kami semua ni kembali kepadanya wa ilaihin nusur kepada Allah lah kita akan dibakit semula klik tapi makhluk-makhluk lain tak ada langit dia haco hancur bombing matahari bulan biter semua Haco-haco tapi hak masya-Allah manusia dengan jin Tuhan sebut jing siki dalam Kro'an Tapi sebut manusia Adalah tua samkan Tua prakab Bukan tua prakab tak Tua cing Ti samkan Ti Yang ada di dalam Kro'an Iaitunya manusia Nakui manusia pakak pakat Miki berlaku Itulah Nabi Ibrahim duduk kecek dengan Kaum dia Kita boleh ambil pengajaran Daripada Allah Ta'ala Manusia lagu itu dah Sa'ih dia Peranga dia Tabi'at dia Lebih pura Tuk yuk-tuk samai Alhamdulillah Sesungguhnya Inna dhalika ala Allahi yasir Sesungguhnya yang demikian itu Amatlah mudah bagi Allah Dia ada terjemuh lagi di Dalam pimpinan Al-Rahman Dalam tafsir eh, Tak ada panjir sangat ayat-ayat ni Sebab apa? Sebab ayat pasal ni Sudah pun disebut pada Awal-awal kera'ah -awal lagi hubungi dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat, gotuh buat ke ni, maka duduk di dalam surah Al-Ankabut, ia tak panggil sangat di dalam tafsir, sebab sudah pun disebut pada permulaannya. Dalam pimpinan ar rahman 1344, setelah Allah Ta'ala menerangkan dali-dali yang membuktikan keasaan dan kekuasaannya, serta tugas Rasul-Rasul yang diutuskannya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, diterangkan tentang kebangkitan makhluk-makhluk hidup semula pada hari akhirat. Hak ni cakap Kita orang yang berimeh ni Tak ada kena waswar Tak ada kena wawih Katanya kita Dia panggil gapo, To have To have what uh, gapo. Kalau bahasa siapa Dia panggil watacak Kalau watacak ni Dia nak, nak panggil Pasang musing Tapi tak apalah Saya guna boleh jadi Bahasa tak kena ni No ayat katanya Kita ni tak Hidup Besar Tua Mati Duk dalam kubur Bakit benda biasa. Cuma kita berasa sekali gu, lagu mana bila ada lahir anak suka hati, bila ada orang mati sedih hati. Padahal benda tu benda biasa je. Takkanlah ada orang mati worih-waruh kita Mok pok kita mati. Kita tak ada berasa apa masa dia orang kena mati. Ha tu. Tak ada sedih ke apa? Dia sedih-sedih dengan sebab ke apa? Sebab kita sayang, kita rindu, kita cinta, dia duduk sekali dengan kita somo, dia baik dengan kita walaupun bukan waris-warah. Tapi dia baik dengan kita. Kita berasa sayu hati ketika dia tak ada. Tapi benar ni adalah benar biasa. Kita pun kita kena gambar katanya satu hari sikit lagi kita kena duduk dalam tanah, duduk sorang. duduk lama mano. Sampai kemat tak tahu berapa ribu tahun walaupun kita duduk sekarang ni hampir-hampir dengan kiamat tapi kita tak tahu katanya bila nak berlaku hari kiamat cuba kita gambar Yon adid orang-orang yang mati beribu-ribu tahun dulu masih lagi dia ada di dalam kubur mereka walaupun kubur dia kita tahu ataupun tak tahu tapi bakat sekali sekaligus berlaku mari atas dunia, mari tak sekali tapi bakit-bakit sekali dia duduk di tempat sama orang belaka iaitu di padang mahsyar untuk menerima balasan siapa yang buat gapo atas muka dunia dia me pun tanti kepada hidup lepas pada mati walaupun hidup kita di atas muka dunia lagi hak kita duk buat baik duk buat tak baik dia me pun walaupun tidak kekal apa ataupun tidak nampak secara zahir ataupun batin dengan secara jelas-jelas tapi di akhirat sikit lagi nampak siap nampak di muka yaumataswaddu wujuh wa yaumatabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh muka manusia ni adanya muka hitam dan muka putih ha orang-orang yang beriman nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanhum nur cahaya yang ada pada orang-orang beriman duduk di depan dan duduk di belakang cerah supaya berpelitah kita gambar katanya orang-orang cerah dia tu, supaya sepak lain lebih pada tu lagi cerah dengan amalan dia, dengan usaha dia, baik dia gitu, gitu, gitu. tapi ada setengah-setengah yang Nabi SAW rakyat katanya setengah-setengah Malaysia yang buat jahat katik, buat baik katik muka dia ni sebelah hitam, sebelah putih cuba kita gambar orang-orang pandai pukul gambar dia bubuh seng kuat adik kok ni nampak sebelah putih tapi tak ada seng adik kok ni nampak hitam cuba kita gambar atas dunia lagi kita boleh tengok apatah lagi dia akhirat sikit lagi orang yang muka dia putih dan hitam yang tu heraya di dalam Quran khalatu wa amalan salihan wa akhara sayi'ah mereka itu duk capu aduk Amalai-amalai mereka, hak baik pun ada, hak jahat pun ada. Lepas tu pergi mati tak ada nak tabak. Nampak lalulah muka dia hitam dengan putih. Hak ni lah, yang kita kena duduk, duduk apa? Duk, kena duduk mikir semua. Eh, kat DL kita macam mana. Sebab tu lah, kalau kita lakuh ayat seharap, so, ni saya dah baca ni ayat yang ke-19, patu nota kaki dah bawah. Bawa mari ayat yang ke-21 pak, Tuhan kata, man yashak, man Ini Allah, tak ada Allah akan azab siapa yang dia kehendaki, dan dia akan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki." Kita nak pergi bangkang, Allah Ta'ala tak boleh, tapi Allah sif bagi dia. Penting, dia rakyat selalu dah. Dia nak azab siapa yang dia kehendak dan dia rahmat kepada siapa yang dia kehendak. Wa ilaihi tuqdabun dan kepada nyolahlah kamu akan dikembalikan. Tengok ulah masya-Allah ayat nak ayat katanya nyol. Allah dia pesan kepada kita manusia ni. Dia suruh kita jadi orang baik atas muka dia. Suruh dia jadi kita ni orang akidah betul, amalan molek, berjuruh baik, akal fikyer, cuci bersih kerja je cari makan gapo semua nak jadi molek belakang. kita tak sahih kita jadi orang labi orang kaluk orang dosa orang suka buat maksiat orang hati tak bersih orang gotok orang gani orang hak tak tak molek je tak sahih belaka you nak jadi kita orang orang berjiwa orang baik ha cuba kita kembali semula kepada ayat ini. Ya ni yakni saya dak baca nota kaki dah eh? yakni golongi yang ingkarkan hari akhirat itu Tidakkah mereka melihat dan memikirkan kejadian diri mereka sendiri yang telah di, diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada Allah, oh, tak ingat tak ada Allah oh, ni dah Orang kafir, dia tak dengar Kro'el Orang kafir, dia tak baca Kro'el Bahkan ni misal, misal sahaja ni Orang Islam tak suncay juga kepada Kro'el Hidup mari dekat-dekat anak -dekat mati lah Tak soncai juga kepada Kro'el. Eh. Sebab nak soncai, soncai bila? Nak ngaji bila? Tuan kepada orang-orang yang pasangnya. Tak ada hadur mana kepada ajaria Kro'el. Eh. Duduk pasangnya tak kena duduk. Gelomok hidup dia. Dengan segala-galah. Dia berasa kata nafsu dia telitah nak buat. Dia buat. Buat. Buat. Buat. Buat. Buat. Itu turn kepada orang islah apatah lagi turn kepada orang-orang kafir inilah berhajak kepada kita orang Islam, tolong siapa ajarin kera'an eh, supaya orang kafir pun dapat pehe juga kalau orang tempat kita orang siya orang siya itulah berhajak kita maknanya orang Islam kita pakai tafsir kera'an eh, dengan bahasa yang orang siya pehe kita kecep bahasa Melayu arisia nak pahailah ke mana sebab tu kita jangan duduk tautan bahasa bahasa yang Allah wui kepada manusia ni bahasa Allah Ta'ala belakang atas muka dunia bahasa putih bahasa Cina bahasa Jepung bahasa Perancis, bahasa Arab bahasa apa semua bahasa Allah Ta'ala belakang inilah kita pandai banyak-banyak bahasa dikira katanya bahasa yang kedua yang ketiga tu bahasa dakwah dia panggil Walaupun bahasa kita bahasa Melayu pun, bahasa dakwah juga. Ya. Dakwah lagu mana? Bahasa kita nak seru ramai-ramai, kita kecek bahasa Melayu. Tu pun bahasa Melayu hak kita dak kecek, bukan kena dengan tata bahasa. Bukan kena dengan lak wayakan bahasa bahasa Melayu dak. Kita kecek sekadar nak jadi mudah faham, mudah reti. Apa tah lagi banyak-banyak bahasa. Alhamdulillah, orang ada pandai banyak bahasa. Tanah katanya orang tu adalah orang luah, ori luah. Ha, Kita klik kepada nota kaki ni semula Dan dirinya Dan dirinya Maknanya Daripada dia tak ada kepada ada Dan diri di, diberinya Saya baca tak kenal dah eh? Dan diberinya panca indera Panca indera maknanya apa? Awal awak tuksuan Mata, telinga, kaki, peruk semua Ni dia panggil panca indera Dan akal PKY serta usaha ikhtiar Untuk menempuh, menempuh hidup Dalam dunia ini Allah Ni tu her dia we kepada Setiap orang Cukup siap We are talk We are we, semua panca indera Suruh ke apa tu Mu pilih sendiri Janganlah orang nak hidup atas muka dunia Mua pilih Gitulah. Akhir sekejap apa ni dia kata lagi di sini ini <coughs> adalah huraia Kemudian mereka dimatikan. Allah Taala yang menciptakan semuanya itu tentu amat mudah baginya menghidupkan mereka semula pada hari akhirat kelak untuk dihisap dan diberi balasnya. Allah, nah, kita orang ya Islam marilah kita pakat fikir mode hubungan dengan ayat-ayat pasal ini. walaupun kisah Nabi Ibrahim ni kita duduk tamklang. Kesoh Nabi Ibrahim yang Allah Taala anda cerita. So, so, so, so, so gapa yang Nabi Ibrahim kecek dengan puak-puak dia pada zaman dahulu. Mari seayat so, lagi dah. Eh? Masa ada sikit lagi. Allah suruh kita jaleh atas muka bumi. Sama ada jale dekat, maupun jale jauh. Hul siru fil ard. Ayat pasal ni banyak dah. Eh? Kaca-kaca yang ada di dalam Al-Quran. Siru. Siru ni arti apa? Siru. Jalailah kamu Dalam bahasa Melayu Dia panggil Jelajah Jelajah ni maknanya Dentang Pai Tuatid Lepas tu kita tengok Keser-keser Yang orang-orang zamil dulu Buat gapa Dan orang zamilor ni Buat gapa Tu dia panggil Jelajah Dalam pimpinan Ar-Rahman ya terjemah ni Ayat 20 boleh jadi Terjemah tak habis eh? Katakanlah Mengembaralah Kamu Di muka bumi Nah, terus kelima sahaja lagi. Mengembara. Nah, maknanya jale lah. Kita gitu tengok lah. Sebab tu orang apabila dia gi dia gi banyak-banyak tempat, cara dia mikir pun luah. Dia tak suka dengan orang apa-apa tak gi mana-mana. Yang dilahir dia, dia duduk di kampung dia. Duduk setara tu. Sebab tu saya biasa, biasa apa? Roh, ya, cerita kepada kita, zamik zamir bardak dulu ni saya nak akhira ayat ni terjemah tak habis ni tapi nak no, ayat katanya sorry orang kampung orang kampung tu dia duduk mega. Ya? merah lemuh kubah no, utah lemuh lepas tu dia peru anjing saya biasa ayat dah cerita ni ayat sekali lagi dah dia peru anjing dia ni didik anjing dia sapakah ah, toak sungguh kepada dia sebab anjing dia utuh elok nateh enak utar kambing dia dia kasih kepada anyi dia ni masya-Allah kasih sungguh tiba-tiba ada satu khalifah khalifah yang berada di Baghdad pada zaman itu dalam zaman Bani Abbasiyah khalifah mari dalam kapung dia tengok eh napa orang besar ni mari bila khalifah mari jumpa dengan dia kecik, kecik, kecik, kecik dia ya nampak khalifah ni eh, baik sungguhlah Napa nak tolong rakyat nak napa nak bantu, nak nak tahu hak tak ada air susah lagu mana boh, dekat-dekat dengan khalifah nak klik dia ya rakyat khalifah khalifah ni baik lebih pada anjing kita lagi hmm khalifah paling dia tengok Hih, mung banding aku supaya anjing tapi khalifah dia apa? katanya orang ini adalah orang duduk di kampung ia tak biasa duduk tak biasa jumpa dengan orang ia banding khalifah sepengah ni sebab tu saya nak rayak di sini katanya orang apabila dia jalan, dia bis tepat tu, tepat ni lakoh negeri lakoh apa cara mikir dia je mula luah lalu tapi orang yang duduk tepat dia cara mikir pun dia tak luah apa tak lagi, hari jemaat baru ni kemari dulu dah, saya buih ketah kepada kita Berapa orang kita kurang baca. Ya la tu. Supaya juga orang dia kurang baca, otak dia tak luah. Tapi orang dia suka baca, cari ilmu, cari qutu cari ni, alhamdulillah otak dia mewah. Walaupun nampak dogo-dogo, nampak tamadai dia. Tapi cara memikir dia, hidup dia masya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah, itulah. Kita sambung semula ayat yang ke puluh. والله، على ما